Serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru Seputar Leslar tentunya Baiklah berasa apa Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru Di sore hari ini pastinya ini vitamin bahagia banget ya Untuk kita semua seluruh fans sejati dari Leslar Karena kita sudah sebuah vitamin baby L Tuh lagi moyo ya Masya Allah ini sih cute banget, luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk baby L ya Ini makin gemes Dan makin embul aja nih persahabat ya Dan kita lihat juga bersahabat. Ada info juga untuk kita semua dari Papa Bilar Kita lihatlah menakut Instagram pribadinya Papa Bilar mengunggah sebuah postingan Karena di Leslar Bakal ada sesuatu yang baru Dan akan berbeda Dari sebelumnya akan hadir Leslar Meta Force, sahabat, ya. Yuk kita sama-sama dukung untuk kejutan baru dari Leslar. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Dan berikutnya vitamin bahagia juga kita dapatkan langsung dari Papa Bilar. laman akun Instagram pribadinya, Papa Bilar mengunggah sebuah postingan video BBL. Ini lucu banyak, per sahabat, ya. Ini sudah berada di rumah. Dan BBL sangat aktif banget ya Ketika dipanggil L, dicuekin Ketika dipanggil Abang Fatih Langsung ketawa nih BBL Masya Allah Pengen banget jadi dipanggil Abang Fatih Lebih gagah katanya Masya Allah banget ya Doakan selalu untuk keluarga selalu Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga persahabat Di postingan ini ada kalimat caption juga Yang dituliskan oleh Papa Bilar Pabilan mengatakan terkuak di video ini Abang L senengnya dipanggil apa Dan tidak suka kata itu Katanya tuh Jadi tim L apa Al atau Fatih Katanya persahabat ya Itu yang tentu di tuliskan oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya Komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun Rosi Anaskeleslar24 Mengatakan Panggilan Abang Fatih Masya Allah Lebih gagah gitu pak Saya sendiri lebih suka manggil Fatih Katanya Masya Allah banget ya Sudah mengerti memang Abang L nggak mau persahabat dipanggil L Tetapi maunya dipanggil Bang Fatih Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu membuat warga Konoha bahagia Melihat vitamin di seri hari ini Membuat kita semakin semangat mendukung Bunda Leastin Bapak Bilar Di ajang SCTV Music World 2022 Kita masih menunggu kejutan Dan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leastler tentunya ini adalah informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Buang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.